dulu. Ya, dapat BB. Masukin. Oke, okay, dapat dua Dede minta apa? Mancing bola apa? Itu nanti habis ngaji. Ngaji dulu ya. Ngaji dulu. Nggak mau. Mana sih? di depan rumah Sabira ada mainan Sabira lagi pengen mainan itu mancing itu sama, eh, sama ya jadi mau yang mana lumba-lumba nah, coba gimana mainnya gimana coba bukan gitu bukan gitu nih kayak gini nih nih kayak gini terus nanti dikasih di atasnya pakai ini itu ditaruh ini ditaruh taruh kayak gini nanti pakai ini masukin tuh kayak gitu tuh. kan Dede udah bisa ayo coba gimana teman-teman mainannya tuh ada lagi yang buat mancing tapi akhirnya maunya yang ini lain, kak. Coba bikin Kak jadi apa coba Wow Ayo yang lain Cari dari yang lain Ayo coba cari yang lain. Apa apa itu gambarnya? Gambar kepiting. Kalau itu apa tadi, Kak? Itu gajah. Itu kepiting. Coba bikin. mana nah coba dapatnya apa? Dapat berapa? Jadi, dapat berapa? Untuk dapat dua ini, yang warna kuning coba. Wow, dapet teman-teman ya? Lepas lagi ini dulu ya? Dapat titik masukin. Oke, dapet dua Jau. Ayo masukin. Lepas sendiri coba dilepas. Ayo dapat dede ayo dapat warna hijau. Ayo yang warna hijau. Angkat diangkat. Dapat itu diangkat, dede Diangkat. Tuh dapet. Ayo masukin. Oke, ayo do. lagi. Wow dapat banyak teman-teman Tuh Ada berapa itu banyak banget Ayo mancing lagi Wow jadi udah selesai mainnya Tadi main apa aja Main mancing Mancing terus Hasir Satunya apa Gambar oh, Udah semua Terus itu lagi minum apa Jeruk hangat, beli di mana? Di sana mainnya udah Duh selesai ya. Dadah dulu sama teman-teman. Dadah, teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Dadah, dadah lagi. Dadah, teman-teman.